Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara menyalakan dan mematikan HP Oppo secara otomatis Tanpa menggunakan tombol power Cara ini sangat berguna ketika kita akan beristirahat Ataupun tidur malam Dan mengistirahatkan HP tanpa menekan tombol power Jadinya HP akan mengikuti rutinitas kita ya Kita tidur malam, dia pun istirahat Kita bangun, dia pun bangun Nah cara untuk melakukannya ini Kita tidak menggunakan aplikasi apapun karena memanfaatkan fitur yang ada di HP Oppo. Caranya, kita masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di HP Oppo. Kemudian kita scroll ke bawah dan pilih pengaturan sistem seperti ini. Berikutnya di sini kita scroll ke atas lalu pilih jadwal hidupkan dan matikan. Berikutnya di sini kita bisa mengatur kapan HP akan mati dan kapan HP akan hidup. Misalnya setiap hari kita bangun pagi jam 5 ya. Di sini bisa kita set. Tinggal kita atur waktunya, misalnya kita bangun jam 5 pagi, maka tinggal kita atur saja jam 5. Kemudian untuk harinya bisa kita atur juga, apakah akan diberlakukan untuk setiap hari atau tidak. Kalau misalnya mau setiap hari, maka tinggal checklist saja semuanya ya. Kemudian untuk jadwal mematikan, sama seperti untuk menghidupkan, bisa kita atur juga. Misalnya kita biasa tidur jam 10 malam, maka HP bisa kita atur juga supaya dia mati secara otomatis pukul 10 malam seperti ini dan untuk harinya bisa kita atur bisa tiap hari ataupun di hari-hari tertentu saja jika sudah kemudian kita ceklis menjadi hijau seperti ini dua-duanya dan sekarang untuk HP akan teratur secara otomatis setiap jam 10 malam mati dan jam 5 pagi akan hidup oke bagaimana sangat mudah bukan dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh